Sampai di rumah sakit. Guru minta tolong kita untuk cek kesehatan dan pergi ke sekolah dengan kondisi badan yang sehat. Pergi untuk tes kesehatan. pemulihan berat dan tinggi badan Berat badan Lulu 21 kg. Tulislah di atas papan angka. Benar, ini dia. Berikanlah capnya kata sangkanya. Tulislah di atas papan angka. Benar, ini dia. Berikanlah capnya kata sangkanya. Penglihatan Gerakan kaca pembesarnya Untuk melihat motif apakah itu Benar, motifnya ketemu Benar, motifnya ketemu Wah, semuanya sudah ketemu Hebat ya Terima kasih pendengaran, dengarlah suara hewan apa ya Ayam jantan Katak pohon elektrokardiogram Kumpulkanlah menurut warna yang sama. Benar, di sini. Klik tombol berwarna kulit. Benar, ini dia. Kesehatannya sudah selesai Detak jantungnya normal Terima kasih Terima kasih karena sudah membantuku Kamu hebat sekali Kamu berhasil memenangkan kotak bintang lagi Kegiatan sekolah sudah hampir dimulai. Ayo, kita sampai di supermarket, guru minta tolong kita untuk membeli barang di supermarket dan membawanya ke sekolah. Aku ingin membeli buku dan tas sekolah. Keranjang belanjanya Aku ingin membawa barang-barang ini ke sekolah Ayo kita pergi membeli bersama-sama Tas sekolah Benar, tempat pensil Wah, wow, masih pembersih tangan Buku tulis Tempat minum Selimut Bantal Taruhlah uang ke dalam laci. Semuanya sudah dibeli. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih atas bantuanmu. Kamu hebat sekali. Kamu berhasil memenangkan kotak bintang lagi.